Dengarkan afirmasi ini sebelum didengarkan. Ulangi dalam hati tiap kalimat yang saya ucapkan. Karena kalimat ini akan menjadi kenyataan bagi Anda. Stalk wall. saya terbebas dari segala rasa takut dan hal-hal yang mengganggu pikiran saya. Stalk wall. saya mengubah jati diri saya yang lama, menjadi-jadi diri. Astagfirullah Saya mengubah diri saya Menjadi lebih baik Astagfirullah Saya melepaskan semua pikiran negatif Dalam hidup saya Astagfirullah Saya menyadari semua kesalahan saya Dan mengambil pelajaran dari semua itu Astagfirullah Saya memaafkan diri saya Dari semua kesalahan Yang telah saya lakukan Astagfirullah Semoga Allah mengampuni saya Memaafkan saya Dan selalu menyayangi saya Stok Allah, Hanya karena Allah Saya memaafkan semua orang Yang telah menyakiti saya Stok Allah, Saya membantu diri saya Untuk menjadi lebih baik Dan lebih bermanfaat Bagi yang lain Stok Allah Masih banyak kebaikan Yang bisa saya lakukan Di dunia ini Bisa saya Astagfirullah Saya menutup pintu kenangan masa lalu Yang menghambat masa depan saya Astagfirullah Saya memilah dan memilih kerabat masa lalu Dengan masa sekarang Astagfirullah Saya memaafkan semua kesalahan saya Astagfirullah Saya belajar dari kesalahan dan kekurangan diri saya Astagfirullah saya memaafkan diri saya dan semua orang di sekitar saya. stop saya merasa sangat puas dan bahagia dengan memaafkan orang lain. stop saya merasa sangat puas dan bahagia dengan memaafkan rasa negatif dalam diri saya. stop saya sangat pantas mendapatkan semua kebaikan dalam diri. Astagfirullah, saya sangat bersyukur, mampu untuk memaafkan. Astagfirullah, saya melepaskan semua pengaruh buruk pada hidup saya. Astagfirullah, saya membuka buang baru setiap hari. Astagfirullah, saya melepaskan rasa penyesalan terhadap kesalahan. Astagfirullah, saya menutup diri dari pengaruh buruk dan perilaku toksik apapun. Stofubo saya semakin tercerahkan dengan memulai memaafkan. Stofubo dengan memaafkan kualitas hidup saya semakin meningkat. Stofubo saya melepaskan beban pikiran buruk dengan memaafkan pikiran. saya melepaskan stres, tekanan, dan gelisahan ketika saya memaafkan. Stofubo. Saya mengabaikan semua ucapan-ucapan buruk -ucapan yang ditujukan kepada saya. Setaui saya memaafkan semua orang yang iri dan dengki pada saya. Setaui saya menyebarkan cinta di dunia ini. Setaui saya sangat pantas memaafkan diri dan semua orang di sekitar saya. Setaui saya tidur nyenyak setiap malam dengan lapang dada, karena memaafkan orang, saya melepaskan semua sakit dan amarah dari tubuh saya. stop saya dapat berdamai dengan diri karena memaafkan orang lain. Staufruar, saya melepaskan rasa tidak percaya dan keraguan pada diri. Stauf, semoga Allah mengampuni saya, memaafkan saya, dan selalu menyayangi saya. Astagfirullah, saya terbebas dari segala rasa takut dan hal-hal yang mengganggu pikiran saya Astagfirullah, saya mengubah jadi diri saya yang lama menjadi jadi diri yang baru Astagfirullah, saya mengubah diri saya menjadi lebih baik Astagfirullah, saya melepaskan semua pikiran negatif dalam hidup saya Staufullah, saya menyadari semua kesalahan saya dan mengambil pelajaran dari semua itu. Staufullah, saya memaafkan diri saya dari semua kesalahan yang telah saya lakukan. Staufullah, semoga allah mengampuni saya, memaafkan saya, dan selalu menyayangi saya. Staufullah. Hanya karena allah, saya memaafkan semua orang yang telah menyakiti saya. Staubuloh, saya membantu diri saya untuk menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi yang lain dan lebih. masih banyak kebaikan yang bisa saya lakukan di dunia ini. Staubuloh, saya menutup pintu kenangan masa lalu yang menghambat masa depan saya.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 Astagfirullah, saya melepaskan semua pengaruh pada hidup saya. Astagfirullah, saya membuka uang baru setiap hari. Astagfirullah, saya melepaskan rasa penyesalan terhadap masalah. Astagfirullah, saya menutup diri dari pengaruh buruk dan relator toksik apapun. saya semakin tercerahkan dengan memulai memaafkan. Setahu dengan memaafkan kualitas hidup saya semakin meningkat. Setahu Allah, saya melepaskan pikiran buruk dengan memaafkan. pikiran Allah, saya melepaskan stres, pekanan, bergerisahan ketika saya memaafkan. Setahu Allah, saya mengabaikan semua ucapan-ucapan buruk -ucapan yang ditujukan kepada saya. Setahu saya memaafkan semua orang yang iri dan dengki pada saya. Me. saya menyebarkan cinta di dunia ini. saya menyebarkan saya sangat pantas memaafkan diri dan semua orang di sekitar saya. Stauber saya saya tidurnya setiap malam dengan lapang dada karena memaafkan. lapang me. saya melepaskan semua orang sakit dan amarah dari tubuh saya. Stop, saya dapat berdamai dengan diri karena memaafkan orang lain. Stop, saya melepaskan rasa tidak percaya dan keraguan pada diri. Stop, semoga Allah menerima saya, memaafkan saya, dan selalu menyayangi saya.